Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anita Semua Channel Indonesia Kamera. Oke, okay, sekarang kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang Canon EOS M. Jadi, di sini udah ada kameranya. Di sini ada Canon EOS M, di sini ada lensa 50 Canon F1,8. Kemudian di sini ada adapter Canon to Canon. Oke, okay, langsung aja kita belajar.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 mode-mode kameranya yang seperti kayak portrait, landscape, kayak gitu ya. Di sini masih bisa dipakai untuk mode auto dan video. Mode foto, video, dan auto. Oke, di sini untuk tombol on-off-nya, dia beda sama kamera DSLR yang di-slip, seperti itu ya. Uh, di sini ada tombolnya, di sini bisa kalian... Tahan agak lama, nanti dia akan nyala. Kemudian di sini ada kelihatan gak? Oke, okay. di sini ada tulisan info. Info ini untuk melihat diafragmanya itu berapa. Kemudian shutter speednya itu pakai berapa. Kemudian pakai ISO-nya itu berapa. Di sini ada mode set. Set ini buat kalian atur. Um, kalau kalian udah atur pengaturannya, kalian bisa tekan set ini sama aja. sama aja, kayak oke okay, ya. Di sini ada mode timer dan beberapa tangkapan. Kemudian, di sini ada zoom in sama zoom outnya. Di sini ada menu, dan di sini untuk um, kita lihat hasil foto kita. Oke, langsung aja kita coba untuk Canon EOS M ini dia belum ada flash bawaan kameranya ya tapi di sini ada slot untuk flash eksternal jadi kalian bisa pakai flash eksternal di sini ini langsung aja kita pakai lensanya untuk Canon EOS M ini kalian perlu adapternya karena belum bisa lensa untuk lensa fix ini ke kameranya langsung itu belum bisa jadi kita pakai adapternya di sini Canon to Canon ya. Untuk cara pemasangannya di sini ada warna putih ya, warna putih ini kita pasin ke yang titik putih ini ya. Jadi kita pasin di sini, kemudian kita putar ke kanan. Kalau Canon itu putarnya ke kanan, tapi kalau yang Nikon itu putarnya ke kiri. Jadi kebalikannya. Jadi kalian harus um, bisa bedain ya, cara pemasangan lensa Nikon sama Canon. Untuk selebihnya masih sama ya, putarnya ke kanan. Untuk Sony, Fuji, kemudian Lumix ya. Di sini ada titik merah ini. Titik merah ini dari adapternya kita pasang pakai yang lensanya. Di sini juga ada titik merahnya. Kita pasang dulu. Kamera mirrorless ini yang EOS M Rekomen untuk para traveler Jadi kalau kalian yang suka jalan-jalan Kalian gak pengen kamera yang berat-berat banget Kalian bisa pakai kamera mirrorless ini Oke di sini tampilannya seperti ini Jadi ini kameranya adapter kemudian lensa ya Untuk adapternya ini Um, untuk kamera untuk lensa yang digunakan untuk APS ya jadi kalau full frame kemungkinan masih belum ya oke langsung aja kita nyalakan kameranya di sini kita tekan terus sampai tampilan layarnya nyala seperti ini oke untuk Canon EOS M sendiri untuk untuk ISO nya untuk yang foto udah sam sampai 12.800 untuk videonya 6.400. Dia tergo dia bisa autofocus dan 18 megapixel. CMOS Dia termasuk APS-C ya. Oke. Langsung aja kita coba di sini. Untuk adapternya ini masih belum ada yang autofocus ya. Jadi ini uh, masih menyesuaikan sama lensa yang dipakai. Ini kita coba foto di sini. Nanti akan kita tampilkan hasilnya seperti apa. Oke. Okay jadi buat teman-teman yang hobinya itu traveling kalian bisa pakai kamera Canon EOS M ini buat kalian ambil foto atau kalian ambil video jadi dia masih bisa, masih rekomen ya untuk EOS M ini ada yang warna putih, warna hitam, kemudian merah dan juga silver yang kita punya di sini yang warna merah. Untuk Canon EOS M ini, ada beberapa tipe juga, ada yang Canon EOS M3, Canon EOS M10. Perbedaannya ada di layarnya, ada yang touchscreen juga. Kemudian, ada kelebihan-kelebihan lainnya juga ya. Oke, okay, untuk hasilnya di sini akan kita tunjukkan hasilnya seperti apa. Hasil tangkapan dari Canon EOS M. Oke. Okay. Mari kita coba untuk mode video. Oke, okay, jadi di sini ada tombol saternya. Kalian kelihatan ya, di sini ada tombol shutter. Terus di sini ada titik putih. Titik putih ini kita geser, gesernya seperti ini aja. Ini untuk perpindahan modenya ya. Ini dari mode mode foto. Kemudian kalau yang ke sini itu mode auto ya. Jadi kalian nggak perlu setting-setting ISO-nya, nggak perlu setting-setting diafragmanya. Oke, ini coba kita foto di sini. Kalau pakai lensa fix, um, dia bagus, karena hasilnya itu jernih, tajam juga. Oke, untuk di Canon M ini, kalian bisa menggunakan self-timer continuous. Buat kalian kalau pengen pengen foto sendiri jadi kayak self foto gitu ya kalian bisa pakai yang self timer ini atau kalian pakai self timer continuous di sini kalian bisa pilih berapa detik kalian yang kalian inginkan di sini udah ada ya beberapa detik yang kalian inginkan kemudian di sini ada yang self timer berapa detik jadi kalian um, tekan dulu di sini ada yang self timer juga untuk 10 detik di sini, ada continue shooting. Jadi, kalian bisa tekan beberapa, bisa menghasilkan beberapa kali tangkapan dan di sini ada single shooting. Nggak jauh beda sama yang DSLR. Oke, okay. kemudian untuk yang menu-menu lainnya, untuk kualitas gambarnya, kalian bisa lihat di menu ini. Dari sini, ini kalian bisa pindah-pindahin, ya. Di sini ada untuk yang kualitas gambar, kemudian ada untuk mat card, ada juga, kemudian di sini ada HDMI Oke, kalian bisa lihat lagi untuk selengkapnya di menunya. Kemudian untuk chargernya dulu. Oke. Okay. Untuk letak baterainya ada di bawah sini ya. Ada di sebelah mana ya? Sebelah kanan. Di sini untuk yang kamera-kamera lainnya itu kan dibuka gini ya. Jadi ditekan terus kemudian dibuka. Kalau ini di-slide seperti ini, digeser. Tinggal digeser ke kanan aja. Nanti bisa terbuka seperti ini. Di sini ada seperti um, apa ya? semacam bukaan baterainya berwarna abu-abu ini tinggal kalian tekan ke kanan aja nanti baterainya akan muncul sendiri dan kalian ambil seperti ini untuk baterainya dia tampilannya seperti baterai 1200D tapi dia lebih kecil dan di sini untuk Baterainya ini jenis tipe yang LPE12. Untuk yang LPE12 tampilannya seperti ini. Untuk tipenya kalian bisa lihat di belakang sini ada tulisannya LPE12. Oke. Okay. Di sini ada slot memori juga. Jadi untuk slot memorinya jadi satu di baterainya. Untuk kamera yang DSLR kan di samping ya, yang di samping ada juga yang di jadi satu sama baterainya tuh yang di 1200 d Untuk yang kategori kategori kanan M, dia memori sama baterainya jadi satu. Di sini ada untuk e, menyambungkan ke tripodnya ya. Jadi kalian bisa pakai tripod juga atau kalian pakai di gimbal. Di sini ada slot untuk tripodnya. Jadi, kalau kalian pakai Canon EOS M, kalian harus beli adapternya juga. Oke, okay? di sini ada untuk audio video. Di sini ada um, slot untuk <coughs> mic. Untuk mic, kemudian ada untuk HDMI. Dan di sini ada audio video out digital jadi bisa, jadi kalau kalian waktu ambil um, video kalian bisa sambungin pakai mic wireless, bisa atau mic clip on, yang mic berkabel seperti itu ya kalau mic wireless kan yang saya pakai seperti ini mic saramonic jadi nanti untuk receivernya kalian um, sambungin ke kameranya oke, sekian dari video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman ya mohon maaf jika ada kurang lebihnya karena untuk penjelasannya mungkin ada yang kurang lengkap juga kalian bisa tambahin di kolom komentar kalau ada yang kekurangan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan dan share ke teman kalian untuk menambah wawasan ya dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka atau juga kalian bertanya di kolom komentar saya Aisyah, pemilik undur diri, terima kasih banyak, mohon maaf sebelumnya. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia kamera, salam saudara. Dadah! <yikir>